Densus yang band, tiga ketika tengah besar, niku Allah muncul. Ketika Allah muncul, itu orang-orang yang islami amatir. Tiga, apalagi jadul awam, <tuh> sing yang Islam apa amatir? Ibu, pangeran itu ngaku anak roh hukum. Aku itu pangeran malam ini. Nabi Abdullah, <tuh> Mergo El semi-semi zaman dites, yang TBS, yang sekarang yang MTS, bukan Allah mukolafatul. Ikiu Allah muncul tenang taurat itu ya rodor rodor islami nama -nama. <tuk> Kaya ini menaunzubillah seilek na Allah mukalafatul zaman usian, nama zaman usian yang kusian yang rezaliah yang ini... boleh. Tapi apa orang percaya? Yo kok yo yo pengirahan tenang. Kamila sing bingung gitu, posing jelas. Lalu sini katakaja ayat tak halap nanti wong lu bingung. Nah terus akhirnya takok ini, onosin takok malaikat jangan termauon bikin satu tes tesan sehingga ada wong iku bukti iman ta orang akhirnya di ya allah gini ku saman dikasih sujud, gue ruang lo tenang awas nolnya saman sujud nak sujud temening dunia iku ikhlas lillahi ta'ala iku diterdiri so sujud tapi nak zaman yang dunia iku sujud ra ikhlas iku kue pas sujud kecengkang berku awam jadi top kotaan nawaita jadi kayak papan jadi kayak papan nak disujud Jeng Jengkang iki ngaji yo. Ya. Mulane di antara alamate mumpung itu dunia kula kangkang suci sujud sing Cobek-obek jadi imam, sejuta-sejuta ya suwuli. Jaga penampilan memang. Mengalanya pulau ini udah nggak ya, rapat itu maknina namanya menembak waisan. Menurut kau kadang-kadang kau nonton maknina itu jaga kayak Imam imamil. Ribet. Jadi wong ribet, beteng ikhlas, kok lahir otomak nina ikhlas yang nggak ada. ikhlas jaga imat, ribet nggak berarti wong yurid. Yurifah jurusih singa konggurusi ya, soal pokok orang pegawai. Singa konggurusi ya, soal pokok orang pegawai. Benar ya, ubat. Lho niki kula waca tak e yo ya, sampean ya. arang ngender iki waca ya. yo dadi sepuhi falaya baqa mongkara tetep apa mangkana asdudillah mintilqa nafsi orang yang sujud kepada Allah murni karena keinginan sendiri illa adinallahu lahubis sujud orang itu diberi hak Allah untuk sujud dan akhirnya bisa sujud nah sing tahu sujudte ih Walayap kaulah norakari sabu wong kana ya sudah itiko anwaria anjing susu ding wedi mertuwa wedi konco wedi komunitasi ilah jahalak juali gawi sabu Allah dohro ingke geriwong wong Digawi top kotan ing lembaran wahidatan kang siji kulama aro da aya setiap mau sujud krrha ala kofahu terjeng ibu disebut wakodekan nujud aw ila sujudi wahum kali zamaning dunya kon sujud ekstra gelem senangani joko penam bilang, jadi sebenarnya tes hari Pengiranmu gampang, jadi kue saya ikut ustadz lah Kang Ali, alhamdulillah ustadzisme balik lah, sebenarnya di tes meneng, balik-mu balik, ayo sujud, murah, mari sujud, sujud, guna zaman mulang jaga iman, jaga penam, bilang, nggidiarto kok, Muasno Khadirin, ketoroh kelas, idarto ya senjat kelas cocok-kah cocok ya. Wong ngaji kotak, ngaji dikti. So buahmu ya, bu, atur, -atur. <laughs> jadi wong kudu ikhlas. Ya sudah ikhlas. So, Nak kue... kan mau kan ketemu pangeran, tapi mereka ini mane kan amatir, jadi ora roh pangeran. mau antara ngaji zaman ini Sarang, ini Kudus, ning Lirboyo ngaji ning kitab pondok podok yang saya ini kan diulang mukholafatul jadi ada yang mengaku pengirahan tenan tenang Taurah malah menyebut akhirnya ku dari malaikat gambil itu bisa dites mawon, dari malaikat ya ribet ngusul ke tes. bareng dites yang sujudi ikhlas itu sujud yang tidak ikhlas mau jadi top kawafidah setiap mau sujud kejeng Lalu melalui foto ketika ketika wujud allah ilah syuju falah ya stati. Untuk itu uang elai elai. Sementara jujud melalui ngasih Quran klausul jinak apa Quran wsael. Dan ini kalau bantu roh sidik makna nih. Jadi yang dimaksud surat ini, kalau wujud allah ilah falah di tes. itu dikongkon, dijak. Mereka doa di tuh dimabnain Jadi boleh doa berhubung warga islamak. Yud, nah di tes sujud ya, itu sing jenis zaman sudfah Mana pas rasa standar dikotri ya, ya nah, aku khusus ya tambahi kira-kira telu. Nah, ya tambahin ya. <laughs> nah, kasus yo. Ya tambahin, <messimus> tetapi tapi nak demi ngono jengkang, suco tarangarang wekora, heh, ya misalnya so santrimu oke mulai <messimus> tita, langsung orang. <messimus> Nah, saya cerita sih, umur kau di mana? Amat cerita tuh, orang wisata baca no di Allah di orang. Tapi kat mana yang ngaji kumul baru ini? Orang khatam. Kita tuh lawan main, sinau pedak Tes. Tak pernah tes ya orang? Karena di zaman keluar sekolah tengah MKS, kau nakkan cabut di sini, papat. Eh, sekarang nafsu warga. Kita tahu saya tahu Gak Kak ngaram nafsu warga, jadi tahu saya So, umben, ujian usian MTS rujukan malaikat. <laughs> malaikat berdelok hasil tes yang MTS, e. ikut sias, angker tauhidnya Waluyo. Ya. Oh, Suarko, tauhidnya Bapat. Ya. <laughs> Jadi dianggap malaikatnya ngurusio Jadi Waalaikumsalam. malaikat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.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 maksyat, apa setan ini setruk dia orang orang maksyat kok senang. karena ini alamatnya orang abang, ala inna awliya Allah hilah khufun alaihim walahum, jadi wali aku oleh susah, tapi orang kerana uraan kerana nikmati, rahmati Allah aku bisa ngandel aku sementara nanti seorang alim yang diurku, lagi raperu ngandel aku saya ini sementara aku kalah, sementara sebenarnya aku alim yang diurku, mungkin aku selamat tinggal Yorama ya, masalah, tapi yakin ranou ngantung. <tuh> <tuh> yakin kan? Mahal ya, kategori juga. ngono-ngono. no, no, no. Nah, ikuloy tersinggung biasa, mah. Wong wakisana nge ngo, nopenggo, nopenggo. Ya, jadi seng susu direk, pasti silas. Yang apa lo yo? Walau ya pokok, mangka na ya sudut di koan, wariaan, ilah, jahal Zahrahu topkotan wahidah kullama aroda Yesusnya kharrah alam apa? Mungkin Allah SWT Yesus itu seniikhlasmu nangandilkulo. Wong sholat imam begitu, ikhlasmu gampang. Coba bama sholatamu gampang nggak ikhlasnya? Ikhlas mau kayak ngawur itu susu ikhlasnya. Ya baru kayak ngawur kan apa tipe dulu? Jadi misalnya Kang Ali pengin mami kokono nggak lewat, salat bariau eh, malah ikhlas. Ada jelek, mau mieno, mau mieno cepat. Mulih nyosok cepat kok cepet. Ribet. Mulane napes ngawur, ngawur ngawur terhadap makhluk Ngawur terhadap sekali kowe Waduh, kok donatur, cepet. seru liwat sholat, boleh ngepengiran apa, apa, apa, apa, tapi apa, apa, apa, apa, apa, sekali apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, untuk di ya mala neng ujululus lulus neng ujian neng kudot neng itu aja seneng sih, cuman nih jangan ujian terakhir, <Hitler> ujian nasional terakhir itu sembunyi tengah tengah masir tapi loh kafe sih gua gak cuci, kafe cuci, oh jadi jadi saya ketemu pangeran malah tarafa, orang lagi kita bikuin, mau nyelesain alaman Ilu jelas Kalau ngaji Muslim setengah setengah a kalbian kalau sengsara terus kalau Sino ini, atau telas Muslim kalian. Dia Mereka jadi takbir solusi rausah bu usia. sakit aku ya monggo. mereka Musalih ujian terus buru-buru sewantri kafe antri wah aduh, oke malu ujian ora, ah sama-sama ujian, kita eh kok masalahnya, jadi cerita anda ini kan pengumuman pertama ini kan tentang fotokopi buatan buatan lengkap, ciniwe ya. foto, bentuk esbirro birro, jadi pengumuman pertama kan yang tiga Islam, pertama Mangkana yak butuh Samsawal Komar, Wangai yak butuh terus, Wayet tapiu Mangkana yak butuh Komar, Al Komar, Wayet tapiu Mangkana yak butuh atau Tawafis. Tetes, pengumuman pertama, siapa yang menyubah matahari, kemudian ditabir ngikuti matahari, siapa yang menyebarkan bulan ditabir ngikuti, dan semuanya itu mengarah ke neraka. Nah, Mengarahkan neraka. Terus watak, pokoknya dihil umat tuh fiha hemunafiku. Kemudian tinggal umatnya Islam, umat Islam. Senantiasa tau sebagian mentalnya munafik. Tapi nah, bi biaya-biaya Islam, biaya-biaya -bi duit tau. Baik, bayak Taala wahuta Allah. Si surat ini, wahiri arifun. Ya Terus Allah datang dengan gambar yang tidak mereka akan. Menganiat ketika Allah hentikan faya kulu, Anak roh malah faya kulu, Nah, wujud na ilahi Ribet kan? Jadi di, mulai naik tuh daerah ini ke ama? ama, ya, coba yang non asal ke kau maksudnya, kue lain kau apa kau, malaikat yang ngasih sofa muslim, nasi sofa muslim, lima tuh, ya, paham ya, boleh nah. sakai, saya sementing ngindari sujud, itekoan, varia, ngindari sujud, tinggi hati apa? Itikoh an varian. Nak we sujud kronoria, ikut suben wajib awal nak ilas dijudi. kepala ya tadi.